halo hey, guys apa kabar kalian semuanya semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada ya bosku Oke kali ini seperti biasa kita coba acak-acak dulu ya kita coba naikin turunin bednya kita spin-spin dulu ya kita coba-coba puter-puter tadi coba kita sekarang langsung turboin tanpa centang kanan ya bos oke Semoga aja ini kita hari-hari ini kita dapat ya Dapat yang terbaik, yang mantap-mantap dari game yang kita mainin ini Oke, tak lupa gue ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang selalu setia menonton Serta mendukung channel gue ini ya bosku ya Dia, Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya seperti biasa Oke kita bawa modalnya lumayan ya tadi tujuh puluh sembilan ribu atau tujuh puluh enam pokoknya langsung kita gaskan seribu tiga puluh turbo ya bibet seribu langsung kita gaskan aja semoga langsung dikasih kalau nggak dikasih berarti kita turun di ya kita turunin bednya, atau mungkin aja langsung kita buy spin. Kalau kita lihat, ini pecahnya terus-terusan atau enggak ya? Kalau pecahnya terus-terusan, itu kemungkinan sudah dekat. Apa momen untuk RTP yang tertinggi atau win rate tingginya sudah tercapai momennya, Bosku? Jadi langsung aja kita gaskan untuk buy spin. Kalau misalnya nanti terbukti ya, Bosku. Ya, pecahnya sudah kelihatan. Untuk sementara sih gue berharap dikasih free spin gratisan dulu ya. Bagi kalian yang ingin tahu pola-pola gacor, link-link gacor, serta RTP-RTP terbaru terupdate setiap harinya yang paling valid ya bosku. Langsung ke kolom komentar ada linknya gue taruh di kolom komentar atau ke tentang channel gue juga ada ya bosku. Langsung gue berseragu-ragu lagi langsung aja cekidot bosku ya. tau oh, sinyalnya enggak mendukung sekali bosku sinyalnya kurang mendukungnya untuk permainan ini sambil santai-santai aja dulu ya bosku. sambil santui sambil ambil kita seduh kopi dulu ya bosku pokoknya kalau apa namanya Frisbee pinnya sudah selesai every spin apa spin turbo atau spin quick spinnya sudah selesai kita langsung lanjut lagi santai-santai aja selagi masih cukup modalnya bosku ya makanya gue saranin jangan bawa modal yang kecil-kecil banget ya bosku ya agak susah karena game ini memang disedot dulu dia coba apa dia juga ngebaca ya keberanian kita ya bosku biasanya justru kalau yang berani-berani itu memang dikasih memang sih dikasih ya dikasih JP atau sensasional tapi selanjutnya pasti biasa bisa jadi disedot bosku jadi kita coba buy spin nih untuk duit tadi kan gue lihat gua, udah lumayan ya pecah-pecahnya tapi belum dapat free spin makanya gue beli juga nggak begitu langsung cebret gue alin 40 semua enggak gue beli setengahannya aja dulu ya 20 ribu. kita lihat nih. Dapatnya berapa? Kalau misalnya ini buncus biasanya abis itu dapat Chrispin JP gede kita gitu. bisa bisa. Ya bosku ya. Buncus ini kayaknya. Nice. Hmm. Oh maju jadi boncurs nih lumayan lumayan pukul 9, yuk lumayan lah sensor, ya balik modal bosku dapat sensasional pertama jangan di skip dulu bosku dinipatin aja dulu jangan di skip ya bosku ya. aduh ngelag banget sih, gila Ah parah sekali ya jadi gue naikin bednya ya bosku ya. abis tadi kita dapet yang kurang bagus ya sebetulnya sih, nggak boncos ya tapi ya kurang bagus dari wristpinnya yang kit by spinnya dari fitur yang kita beli 20 ribu dapetnya cuma 30an lebih coba kita gaskan aja dulu kita apa quick 30 aja centang kanan jangan lupa aktif ya bosku ya biasanya, oh uh, dapat benar-benar-benar biasanya kalau dapat free spin yang kayak gini nih tuh, hmm. di apa loli di atas sama di bawah atau skaternya ada di atas sama di bawah samping-sampingan gitu biasanya kita dapat jp yang gede, jadi langsung aja, mudah-mudahan ya bosku ya dari yang pengalaman gua alami ya itu dapat gede lumayan Sensanya ya pasti dapat sensa ini tadi nah, awal tapi di akhirnya nih, tiga uh, uh, bosku, Aduh, anji, kali berapa tuh? Uh, kali 27 bosku langsung dapet tiga bosku, gokil gokil asli gokil, mantap banget. inilah yang gue bilang ya bosku, kalau kita high spin terus bonus atau misalnya hasilnya kurang padahal pecahnya lumayan ya, dari tadi pecah-pecah terus, tapi kita, ketika kita baseband, dia ya boncos itu langsung aja, langsung gas kan dinaikin bednya bosku ya bednya dinaikin ga usah banyak-banyak, naikin aja sekali ya kalau lo tadinya di apa, bed dua, 200 perak, lo taikin jadi ke bed apa, 500 aja ya bosku ya no bed 400 tapi kalau chainnya diaktifin jadi bat ya pasti dapat free spinnya lumayan isinya pasti deh apalagi kayak tadi ya udah dapat tambahan bosku bede dapat spin tambahan bosku ya mantap sekali Lu lihat sendiri pecahnya tadi ya bosku itu pecahnya kayak di luar tadi ya pecahnya banyak, tapi ini di dalam krispennya, jadi dapat perkaliannya lumayan sekali, Bosku. <tuh> Oke, okay, semangka, semangka, buah pir ya. Lumayan banget lah ya bosku, daripada lumayan, manyun dapat 40 ribu, eh 40 ribu, 400 ribu bosku Gokil gak tuh? gokil lah ya kan Karena ini masih baru permulaan ya, karena kita juga dari tadi ngelag-ngelag ini ya bosku Jadi kita coba kasih tambahan dulu, kita cari tambahan dulu, kita cari gratisan lagi bosku ya Biasanya kalau dikasih gratisan lagi sih ada isinya ya bosku selanjutnya Tapi kalau sudah ketiga kali gratisannya saking banjernya biasanya itu Apa? Free spinnya itu biasanya malah boncos Jadi langsung aja kalau misalnya dapat tiga kali kita free spinnya Kayak gini ya dua kali berisi semua free spinnya Yang ketiganya biasanya boncos bosku Jadi langsung aja di kalau misalnya nanti dapat lagi ya bosku ya Wuhh jelitnya joss mantap banget Hmm, jelly biru. Oh, apelnya juga mantap, pisangnya. Oke, dapat lagi, Bosku. Bener aja ya seperti apa yang gua pikirkan ya, Bosku. Ya. Feeling gua udah mulai akurat ini ya Bosku. Kalau feeling udah akurat begini sih mantap ya, Bosku ya. Langsung dapat, Bosku, di batch 1.500 lagi. Belum sempat gua turunin, udah dapat lagi, Bosku. Mantap sekali ya, memang. Hmm. Oke. Okay. Oke mantap sekali Jos Gandos Hmm Gila Perkaliannya mantap banget bosku Asli mantap Mantap ya bosku uh. uh Mantap Oke banget oke okay, bosku mantap kali lah bosku ya Udah uh, pertambahan tambahan lagi bosku semoga aja bukan pertanda bakal boncos ya kayak tadi dapat tambahan free spin eh kali 50 anjir connect. konek anjir anjir anjir anjir Surin banget Nggak konek 50 nya bosku kali 50 nya nggak konek aduh pisang pisang coba kalau konek tuh kita bisa next win tuh kita para pencari next win nih boski oke okay. oke okay, brother and sister semua mana lagi nih ayo ah, semongkonya oke okay. tambahin satu lagi ah nggak dapet oke okay, kayaknya bener ya bosku ya, kalau misalnya baru habis dapat, free spin tambahan tuh apalagi kayak tadi ada bom keliling mau pulung mau connect itu udah tanda-tanda mau nyerot lagi bosku ya mau udah habis momen yang kita tunggu ya bosku ya jadi langsung aja kita WD habis ini kalau gini gak dapat lagi dapat spin lagi kita wede aja langsung aja gak usah kelamaan kita langsung wede aja ya kita udah dapat lumayan ya bosku 500 ribu ribu lebihnya bisa buat beli rokok satu slop sama kopi-kopinya ya bosku jangan lupa di like dulu di komen dan di subscribe tentunya bosku oke okay. linknya yang mau tahu ada di kolom komentar dan di tentang channel bosku ya langsung aja cekidot sana oke okay, ketemu lagi di konten gua selanjutnya see you guys semuanya bye bye oke okay, bye bye